Welcome back to my channel Baiklah jadi pada sesi ini kita akan bahas bagaimana skill lab dari Hacking ya per, Skill lab ini keterampilan Ini perlu kalian latih karena cukup favorit muncul Baik di ujian OC atau di ujian OC Block maupun OC UKMPPD Baiklah jadi skenario yang sering muncul Sebagai soal misal nih Ada luka robek di regio di daerah tangan setelah kecelakaan lalu lintas atau mungkin setelah trauma tajam setelah misalnya kasus forensik nah kita sebagai dokter umum diminta pasien untuk uh, menata laksana kasus tersebut apa yang akan kita lakukan jadi langkah pertama kita harus pastikan misal kalau skenario nya ada luka robek di tangan kanan ya Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Nah, kita lakukan uh, inspeksi. Ya. Kita cek tampak misalnya furnos laseratum di regio manus dextra. Ukuran sebutkan misal panjang kali lebar atau mungkin ada kedalaman. nah Misalnya tiga kali dua kali satu. Darah positif misalnya ada tanah atau tidak kemudian cek juga adakah uh, pes ya nah, jadi itu kita tulis di status kita status pasien dan jangan lupa terle kita terlebih dahulu anamnesis mekanismenya mekanisme trauma ya nah kita tetap lakukan standar uh, dari atls ya Airway breathing circulation jangan lupa bagaimana cek dari nafasnya apakah lalu breathing, kemudian circulation tekanan darah, ya, dan heart rate. Oke, lalu baru kita jabarkan mengenai mekanis mekanisme trauma tadi, itu nantinya berguna untuk mengenai klaim. ya. Bagaimana nanti pasien kalian apakah memang kecelakaan tunggal, bisa diklaim oleh BPJS kesehatan, atau mungkin kecelakaan kerja, BPJS ketenangan kerjaan, atau bahkan misalnya kecelakaan lalu lintas, lebih dari satu orang ya yang biasanya diklaim oleh Jaster harja oke nanti uh, akan saya zoom bagaimana teknik untuk menjahit lukanya ya nah setelah kita lakukan inspeksi tadi kita dapatkan lokasi luka nah selanjutnya kita persiapkan alat dan bahan jangan lupa kita uh, inform konsen terlebih dahulu bapak ibu ini lukanya harus kita jahit Nah kita jelaskan manfaat dan juga risiko serta efek samping. Lalu jika pasien setuju, kita minta tanda tangan. Oke, okay, kita suruh baring. Nah, lalu kita siapkan al alat dan bahan tadi. Yang pertama tentunya APD. Terutama di era COVID ini, jangan lupa ya. Pakai masker. Kemudian, kita siapkan untuk anestesinya. Ya. Anestesi kita pakai yang lokal. Kalau untuk... Luka di, di sana tangan tadi, oke. Kita akan mulai dengan terlebih dahulu memakai handphone. Oke, selanjutnya kita sebenarnya lakukan desinfeksi terlebih dahulu, ya infeksi terlebih dahulu nah, jika ada darah atau ini kita lap ya dengan kapas steril kita buang ke tempat infeksius kalau kita persiapkan holder ya. Nah. ya kalau jarum yang standar biasanya sudah langsung ada benang ya tapi ada beberapa jarum yang harus digabung ya. nah, ini sternil hexting jarum jahit sering double eye ya. ada juga yang ini biasanya kalau kulit buah dulu waktu koes ya, seringnya pakai t ya. jika diperlukan insisi kita siapkan blade ya. blade lalu Sepet tadi, ya. kita ambil lidukan. Kita kenaikan, selain nah, sepet lidukan. Oke kita masuk ya ke posisi luka. Oke, sal tak kasar lukanya, ya. Kita masuk ya. invertasi, ya. Dimangkal luka. sambil kita tarik kita masukkan injeksi ilidokit tadi tanpa mengeluarkan jarum dari dalam kulit kita ubah arah ya, dari kanan ke kiri dan kita infiltrasi lagi oke okay, dari pangkal sama di ujung luka ya. Klasik, ya, oke. Okay. hai, kita pastikan pasien tidak lagi terasa ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sisi tidak selalu perlu kita lakukan ya kecuali kalau seandainya nih ya. Nah kita pakai ambil bisturi ya. Nah, sebenarnya kita perlu yang namanya klaim ya. Karena mengapa? ada. Ya, sebenarnya, bisturnya harus muat. Ya, jika memang ada yang perlu kita insisi, nah, kita insisi. Ya, kita insisi. Nah, kita ambil ya, jarum Oke, okay, memasukkan jarum itu kita ambil, ini kan anggaplah tiga bagian jarum ini. Nah, kita ambil di sepertiga yang dekat benangnya. Selanjutnya, kita akan lakukan misalnya si secara ya. Posture, anggaplah ini ke dalam menuka satu cm, kita jadi ambil kanan kirinya juga satu cm ya. Ya, aproximasi, kita Dalam kita memang jadi, juga seperti ya. oke, okay. okay, selanjutnya baru kita tarik ya. Nah, untuk menghemat benang, tariklah sampai ke ujung kira-kira, sisakan -kira, nanti sekitar tiga senti, ya, Dan tidak terlalu banyak, yang kita buang ya, benangnya. Oke, okay. langkah pertama, nah, kita buat dua putaran ya, dua putaran, terjun ke dalam, kencangkan, ya, okay, setelah kencang. Nah, yang awalnya tadi di kiri, needle holder saya berkena kanan Nah, sekarang arah putarannya Jadi kita buat sebaliknya Nah, di si needle holder Di kiri Menarik yang kanan kiri Nah Sekali lagi Oke okay baru kita kunting. Oke, itu simpel saja. Ya. Boleh nih, kita variasikan. Kalau mau cepat kita pakai misalnya natra. Menteri kan simpel ya. nya kita pakai matras matras misalnya pakai yang horizontal atau vertikal ya. ada dua matras ya nah, ini yang tipe matras saya akan contohkan beda dengan simpel, simpel tadi kan langsung kita tarik nih. nah, kalau matras kita tarik langsung kita goteng sekali tusukan kalau matras jadi, kita belum langsung booting ini, ya. Oke, selanjutnya kita lakukan backhand. Ya. backhand. Kalau ini setengah senti, setengah senti berarti di atasnya setengah senti juga. Ya, tapi prinsipnya sama ya untuk timpul kita lakukan. Oke, ini tadi setelah kita tarik, nah, kita bikin dua lagi ya, satu, dua, tarik. Oke. yang keduanya satu simpul dan yang ketiga satu simpul ya Oke, baru kita potong <tuk> Oke, itu tadi matras yang vertikal. Ya. selanjutnya ada juga matras horizontal. Ya. Matras horizontal, nah, jadi ada sebaliknya. Ya. Nah. Kemudian ada juga teknik yang kontinus sampai ini sini, kita mau lebih cepat. Ya. Nah, jadi, kita buat terlebih dahulu simpul di pangkal ya. buat simpul di pangkal. Oke okay, setelah kita simpul, nah selanjutnya kita lakukan backhand ya. Nah, itu bedanya. Ini tidak langsung kita lakukan pengguntingan, ya. kita akan teruskan. jadi memang kalau continuous atau jelujur ini lebih relatif cepat sebenarnya untuk menutup luka. Kembali. Nah, di akhir sisa, itu biasanya kita kunci begini Nah, bisisakan dua itu. Mas, harus selanjutnya kita. Pulung dua. jika terlihat sebenarnya masih ada seperti bisa, tapi aku mau yakin kita melakukan simple, simple switcher aja ya okay. ya tapi memang kelemahan handik continuous walaupun sebenarnya dia cepat itu sering mudah lepas ya dibandingkan simple, kalau simple kami memang lebih memakan banyak waktu ya ya intinya prinsip acting itu adalah aproximasi ya apapun teknik yang kalian gunakan yang penting aproximasinya jadi kulit lebih cepat sembuh lah ya. kayaknya baru dilahirkan desinfeksi ulang nah intinya kulit nah seperti ini masih ada celah jadi ini perlu ditambah ya. nah badan yang ini kan kalau ini lebih kencang kan oke nah Itulah ya. Nah, bagaimana teknik acting? Ya. Selanjutnya biasanya kita lakukan asetan atau sebagai antibiotik profilaksis dan asetan ya atau anti nyarinya. Baiklah. Nantikan sekilas skill selanjutnya di channel saya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Okay, thank you very much atas part attention. terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.